driver ojol puluhan driver menggeruduk rumah ibu haja karena melanggar etika dalam berbicara atau dalam perbuatan beginilah kondisi penggerudukan ojol itu mari kita simak klarifi klarifikasi dari ibu haja tentang masalah ini bentar dulu, bentar dulu. Hey, Hei, tunggu tunggu, dulu. Tar dulu. Tandu. Ya, bu? Gini ya, Tandu. harus sama-sama punya niat baik. Saya nah, ya. punya niat baik, kalian juga harus punya niat baik. Gak bisa satu niat saja yang ditekan-tekan terus untuk punya niat baik. Saya bilang tadi saya sudah telepon. Saya nggak tahu namanya tapi nomornya masih saya simpan. Bukan Pak Patrick, Patrick kedua. Dia bilang dia wakil dari kalian semua. Minta klarifikasi. Saya bilang ya betul. Saya minta maaf karena saya sudah marah berlebihan. Tapi, mari saling, saling mengkoreksi diri. Jangan cuma saya, customer saja yang harus diminta siap, memperbaiki bu. diri. Kalian juga orang-orang manusia-manusia harus memperbaiki diri. Layanan siap, diam dulu diam dulu diam Nah, nah, nah. Ini ibu ini belum kelar, ngomongnya belum kelar, diam dulu diam dulu. Nah, nah, nah, eh, nah, ah, Tadi sudah ada yang menolong saya Untung terus sudah disampaikan, terus ada yang menolong saya. saya Saya perwakilan di Jadi kalau perwakilan, itu kan mewakili kalian semua Saya bilang betul, saya marah berlebihan saya minta mahal. bu, terima dia minta dari bintang di udah udah udah tadinya saya nggak mau, ganti bintang 5 udah ada, udah udah udah udah udah udah udah udah itu berarti buat dia, nah, berarti jadi pengen apa? Saya tambah tipsnya juga nah, untuk saya minta maaf. Sekali lagi, saya sudah. apa namanya ada